Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karier, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2022. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagitarius di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Maret tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini inisanya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Sagitarius di bulan Maret tahun 2022. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Secara umumnya, over absorbed itu diartikan terlalulah dalam bekerja butuh suatu waktu butuh waktu untuk melakukan refleksi diri yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2022 akan mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini dikarenakan seorang Sagittarius terlalu terlalulah dalam bekerja terlalu memaksakan diri dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan di sini disarankan kepada seorang Sagitaris baiknya merefleksikan diri, menenangkan diri, mencoba mencari hiburan kepada diri sendiri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacles. Secara umumnya King of Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari seorang Sagitaris sendiri dan di sini menggambarkan sosok Sagitarius akan mendapatkan kesehatan yang menurun di bulan Maret Tahun 2022 yang dimana di sini dengan doa dukungan masukan dari seseorang yang lebih tua seorang sekitarius mendapat masukan untuk merefleksikan diri menenangkan diri mencari hiburan yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umumnya di Emperor itu diartikan orang yang berkuasa orang yang berpengaruh orang yang memberikan masukan dan jika kartu DNPW kita gabungkan dengan kesehatan seorang di sini menggambarkan Sosok yang memberikan masukan terbaik kepada kesehatan seorang Sagitarius adalah sosok orang yang lebih pengalaman Sosok orang yang lebih tua, sosok yang lebih tua, sosok orang tua Untuk menjalankan kehidupan yang lebih sehat Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Untuk merefleksikan diri, untuk menenangkan diri yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri di bulan Maret tahun 2022 Dan untuk kartu keuangannya adalah 6 of pentacle ataupun 6 koin Secara umumnya six of pentacle itu diartikan kondisi keuangan yang berkecukupan Bisa berbagi kepada orang lain yang memancing rezeki akan semakin terbuka Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagittarius akan mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022 Yang dimana di sini digambarkan juga seorang Sagittarius suka berbagi kepada orang lain Orang yang membutuhkan orang di sekitar tanpa pandang pilih bulu Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada pintu resmi yang akan semakin terbuka, keuangan semakin meningkat, dan usaha yang dilakukan akan mengalami kemajuan. Dan di sini apapun pekerjaan yang akan dilakukan akan mengalami kemajuan yang akan bertambah positif kepada peningkatan keuangan peningkatan finansial di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah naik of car. Secara umumnya, kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Sagittarius akan mengalami peningkatan keuangan di bulan Maret tahun 2022, yang dimana di sini dikarenakan, pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh seorang Sagittarius akan semakin meningkat dan berhasil maksimal. Dikarenakan juga di sini seorang Sagittarius juga berbagi kepada orang sekitar, yang simpulkan kenaik of Cup, orang yang membutuhkan, yang dimana akan membuat pintu rezeki akan semakin terbuka yang akan berdapat positif kepada keuangan Sagittarius sendiri dan jika kartu dnpro kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Sagittarius di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi sosok yang mendoakan seorang Sagittarius di bulan Maret adalah sosok orang yang lebih ia bantu sosok orang di sekitar yang membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi yang membuat pintu rezeki semakin terbuka yang membuat usaha pekerjaannya akan semakin bagus semakin lancar di bulan Maret tahun 2022 dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah three of one ataupun tiga tongkat secara umumnya three of one itu diartikan belajar melepaskan sesuatu kita tidak bisa melakukan sekaligus dan juga bisa digambarkan mendapatkan banyak jaw banyak pekerjaan yang membuat kehidupan lebih bagus lagi dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang sagitarius di bulan maret tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang dimana terdapat beberapa prediksi, yang pertama di sini seorang Sagittarius akan mendapatkan tiga job tiga tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan satu usaha yang dilakukan, satu usaha yang dikerjakan, satu usaha yang dimiliki oleh seorang Sagittarius akan berhasil maksimal dan meningkat di bulan Maret tahun 2022 sehingga di sini mampu membuka cabang, yang dimana akan mendampak positif kepada keuangan finansial serta kehidupannya dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang sakitarius akan menjalankan tiga profesi sekaligus yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah queen of sword. secara umumnya queen of sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seorang wanita yang sudah matang pikirannya seseorang yang dewasa seseorang yang berada di sekitar sakitarius sendiri dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Sagittarius akan mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana di sini terdapat beberapa prediksi yang pertama seorang Sagittarius akan mendapatkan banyak job banyak tawaran pekerjaan yaitu dari orang sekitar yang mampu mendogak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan di sini Queen of Sword merupakan seorang pasangan yang selalu mendoakan seorang Sagitarius untuk mendapatkan karir kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi di bulan Maret tahun 2022 dan di sini berkat dukungan dari orang sekitar pekerjaan dukungan dari keluarga seorang Sagitarius mampu menjalani tiga profesi sekaligus yang akan mampu meningkatkan keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan jika kartu DM kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Sagitarius di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi karir kehidupan finansial seorang Sagitarius sosok yang mendoakan sosok yang memberikan job adalah sosok orang sekitar yang mampu membuat keuangan finansial karir pekerjaan jauh lebih meningkat lagi dan sosok seorang pasangan sosok keluarga selalu mendoakan agar kehidupan karir seorang Sagittarius berjalan bagus serta disini seorang Sagittarius akan mampu menjalani tiga profesi sekaligus yang didukung dimotivasi oleh pasangan Sagittarius sendiri dan untuk hubungan asmaranya adalah Five of Cup ataupun lima piala secara umumnya Five of Cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat harapan yang masih ada untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Sagittarius yang sedang single akan mengalami kemajuan di bulan Maret tahun 2022 dan di sini disarankan kepada seorang Sagittarius yang sedang single melupakan masa lalu melihat sebuah harapan yang ada untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus dengan orang yang baru di bulan Maret tahun 2022 dan kepada seorang sakit yang sudah berpasangan, lupakan masa lalu. Tata masa depan bersama seorang pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan untuk kartu support energinya adalah, "Peso Pentakel" secara umumnya, "Peso Pentakel" itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kepada seorang sakit yang sedang single, baiknya menatap masa depan dan melupakan masa lalu bersama orang yang baru yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan di sini menggambarkan, disarankan untuk melihat masa depan, menata masa depan bersama seorang pasangan, melupakan masa lalu, move on dari masa lalu, dan tidak tertutup kemungkinan seorang Sagittarius yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun 2022, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di sini menggambarkan, Sosok yang mempengaruhi kebahagiaan seorang Sagittarius di bulan Maret tahun 2022 adalah sosok seorang anak, sosok seorang keturunan yang akan mampu membuat kebahagiaan yang hakiki kepada seorang Sagittarius bersama pasangan di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius itu berada di angka apa 46, 63, 35, dan 54. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagittarius di bulan Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat.